Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Di video ini saya akan sharing cara memasang modul laser ya Ini modul lasernya Ke mesin CNC router uh, Supaya mesin CNC router ini dapat berfungsi juga sebagai mesin CNC laser ya Karena caranya memang cukup mudah Tinggal mengganti bagian spindle ini dengan uh, modul laser uh, Nanti mungkin saya akan demo-kan juga cara setting di GRPL nya Oke, mungkin kita lihat dulu ya, modul laser yang akan saya gunakan nih, speknya seperti apa? Oke, modul laser yang saya gunakan ini, tipenya adalah uh, laser dioda ya. Jadi ini adalah laser dengan daya rendah jika dibandingkan dengan laser CO2 ya. Uh, dayanya ini yang saya punya ini, ini 2500 miliwatt atau 2,5 watt ya. Sangat kecil jika dibandingkan dengan uh, laser CO2. Oke di sini ada dua bagian eh, yang terpisah Ini adalah kontrolernya Ini adalah mata lasernya ya. Ada beberapa tipe kontroler sama lasernya ini digabung jadi satu Tapi di sini yang saya punya ini Ini dipisah antara kontrolernya dan eh, mata lasernya Di kontrolernya sendiri ini ada input Ada dua ya Ini power supply 12 volt 2 ampere Ini jack DC dan satu lagi ini input PWM ya. Ya nanti ini disambungkan ke output PWM di CNC Shield. Nah ini. Kemudian ini outputnya ada dua kabel. Yang satu kipas ya. Yang satu untuk kipasnya. Yang satu lagi untuk mata lasernya sendiri. Nah ini karena tipenya laser dioda ini sebenarnya mirip LED ya. Ini di dalamnya kan ada ada bagian yang bercahaya ini kalau dibuka ini ada sebenarnya teknologinya sama dengan LED. Nah, di dalam sini. Kemudian nanti diberi lensa lensa cembung Untuk memfokuskan cahaya. Dan ini nanti fokusnya bisa diatur ya jaraknya dengan memutar-mutar bagian lensanya ini. Oke, nanti cara instalasinya sebenarnya mu sangat mudah ya. Jadi ini tinggal ditempel di yang tempat spindle itu. Kemudian ini dikasih power dari power supply terpisah dari CNC ya. Jadi nanti langsung colok 12 volt terus power supply langsung ke PLN. Kemudian yang ini ke uh, output PWM di CNC shield ya. Nah, ini mungkin contohnya, ini misalnya Eh, uh, sensinya kan pakai Arduino Sensi shield ya, seperti ini. Jadi nanti dihubungkan ke, ke sini ya, output PWM yang paling ujung. jadi seperti ini. Nah, seperti ini, di paling yang jejaran ini paling ujung. Ini adalah output PWM di CNC Shield Nah, ini karena power supply-nya terpisah sehingga kabel ini boleh terbalik. Ya, ini sekali lagi, kalau ini power supply-nya karena terpisah dari power supply CNC, polaritasnya boleh terbalik. Lain ceritanya, kalau power supply ini ngambil dari... CNC juga ya jadi nanti groundnya harus sama nah yang ini kan yang merah positif yang putih ground jadi kalau di sini yang merah ini adalah positif nah kalau kita lihat di sini, kalau power supply nya ngambil dari CNC yang merah harus nah seperti ini Ini, nah, sebenarnya kalau di sini, karena saya pakai power supply yang terpisah, itu boleh terbalik. Oke, seperti itu, langsung kita pasang saja ya di uh, sensinya. Oke okay, ini lasernya sudah terpasang nah, jadi wiringnya cukup simpel ya nah, cuma dua nah, ini ini power supply 12 volt uh, 2 ampere ini satu lagi ini PWM ya jadi koneknya ke CNC shield yang PWM out Oke okay, sekarang kita lihat settingan di komputernya saya nyalain dulu Okay, kita lihat di komputer untuk CNC laser software yang saya gunakan adalah laser grbl ini ini adalah aplikasi open source ya jadi free oke okay, langsung aja ini connect oke okay, berhasil. berhasil connect ya uh, kalau di laser grbl ini untuk setting grbl ada di sini ya ini grbl Kemudian GRBL configuration nah, kita buka. Nah, untuk uh, modul laser di GRBL-nya itu ada beberapa parameter yang perlu reset ya. Yang pertama adalah eh, ini yang nomor 32. Laser mode enable ya. Ini kita enablekan Isi aja dengan satu kemudian maksimum spindle speed ya ini nanti untuk menyatakan power maksimal dari power, power maksimum dari si modul lasernya kita isi angka yang mudah diingat aja saya isi 1000 ya nah, kemudian ada lagi ini mungkin opsional jadi akselerasi ya uh, kan modul laser ini itu hasilnya sensitif dengan kecepatan ya dengan perubahan kecepatan kalau lambat dia biasanya bahannya jadi malah jadi gosong kalau cepat gerakannya itu dia malah gak ngaruh ya jadi mungkin supaya kecepatannya gak ada variasinya ini mungkin dibuat besar di sini mungkin saya ratus 300 ya. yang penting di atas 200 lah itu best praktisnya kalau saya pakai 300 yang X dan Y saja ya oke okay uraid right. close. Nah, itu saja yang perlu di set. Jadi kita lihat lagi mungkinnya apakah sudah berubah atau belum. Nah, ini nomor 32 ya, pasar mode enable 1, maksimum spindle speed 1000. Nah, kemudian yang akselerasi tadi ya. Nah, ini. Ini CC 300 ya oke okay, settingnya hanya itu saja mungkin selanjutnya akan saya coba ya apakah lasernya bekerja atau enggak oke okay, sekarang kita coba ya mungkin yang simpel aja dulu untuk memotong kertas ya karena dayanya memang enggak terlalu besar oke okay, tapi mungkin sebelum mulai nah ini kan baru dipasang ya jadi harus kita pastikan sinar yang keluar dari laser ini nanti sudah fokus nah kita akan ngatur-ngatur fokusnya dulu ini harus dihidupin tapi dayanya kecil aja ya supaya nggak membakar sininya caranya adalah dengan memberi perintah M3S10 oh harusnya nyala oh mungkin di sini bentar kita matiin dulu ya ini enablenya ini kita matiin bentar karena ini mencegah laser nyala waktu dalam keadaan diam ini kita ini oke kita ulang ya M3S10 oh, kurang gak nyala mungkin kurang besar ya M3S20 nah itu nyala ini terlihat ini enggak gak fokus ya ini sinarnya masih nyebar jadi kita atur-atur oke mungkin segini udah ya, ini udah fokus ini bisa dilihat ya kalau kita pakai silk hijau ini titiknya sudah fokus oke mungkin langkah pertama untuk mencoba itu kita cari uh, gambar ya model file, open Nah, mungkin saya akan pilih ini Nah ini modelnya Nah di laser GRBL ini Ini ada pilihannya, Apakah uh, bidang ini yang akan di Atau hanya uh, Profilenya saja Garis-garis batasnya saja Saya pilih yang ini ya Yang vectorize No feeling Oke okay, next nah ini uh, border speed mungkin saya pilih 700 mm per menit aja dulu ya 700 kemudian S-Max nya mungkin kan sebelumnya kita isi 1000 ya ini saya maksimalkan 1000 nah itu kan 100% ya kemudian ukurannya kan ini bisa di kita reses ya ukurannya Mungkin 100 ya, oke. Okay, Triek, nah ini udah siap ya. Nah, kita titik ini, kita zero kan dulu. Ini okay, sekarang kita start. oke okay, sudah selesai ya, kita lihat hasilnya oke okay, ini hasilnya cukup berhasil ya ini terpotong dengan sempurna oke okay, teman-teman berarti ini sudah kita pastikan bisa berfungsi kesimpulannya bahwa dengan setting-setting tadi itu CNC yang baru kita pasang atau modul laser yang baru dipasang ini sudah berfungsi dan baik oke okay, mungkin videonya cukup sekian ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh